Bicara spesifikasi, Civic Genio menggunakan mesin 1590 cc, 4 silinder SOHC 16 valve, menghasilkan tenaga 120 hp, dicalurkan ke dua roda depan melalui transmisi manual 5 percepatan. So, langsung saja kita tes pertama, yaitu tes akselerasi dari 0 ke 100 km per jam. Hasil dari 0 ke 100 km per jam tuntas dalam waktu 7,04 detik. Tes selanjutnya yaitu top speed. Kecepatan tertinggi yang dapat diraih oleh Honda Civic Genio ini di angka 233 km per jam. Pengetesan ketiga yaitu soal radius putar. Di sini saya mencoba untuk memutar balik di depan Sekolah Bekasi. Hasilnya mobil ini masih memiliki radius putar yang bisa dibilang baik. Tes keempat kita akan bawa kendaraan ini ke daerah Puncak Villa untuk menaklukkan tanjakan yang lumayan terjal. Dan sangat disayangkan mobil ini tidak mampu untuk menanjak. tes terakhir yaitu offroad meskipun mobil ini tidak bisa menanjak tetapi siapa sangka kalau mobil sedan andalan Honda ini bisa diajak untuk offroad ringan Masih sanggup untuk melewati rintangan berlumpur dengan effortless. tetap jangan berharap kalau Honda Civic Genio ini juga bisa melewati tanjakan bertanah yang ekstrim ya. Oke okay, teman-teman, jadi cukup segitu aja untuk review saya mengenai mobil Honda Civic Genio tahun 1991. Apabila kalian ada saran dan kritik mengenai review saya, silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah ya. Atau mungkin kalian pernah meminang mobil yang satu ini? Juga silakan ceritakan pengalaman kalian. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.